biar followernya tambah banyak biar follower gue nama, nama banyak nih Enggak ya, yang netting followers gue iya makanya gue posting lo biar follower gue nambah <tuk> nambah banyak orang-orang art nama... <tuk> <tuk> assalamualaikum jangan lupa saksikan grand final aksi uh, hanya hanya di Indonesia sampai kelewatan siapa kira-kira yang bakalan jadi juaranya dan bakalan ngobrol sama Al Maliknya mas <tuk> senangnya melihat paket komplit Lesti Bilar Abang L bersama Ustadz Subki Albohodi dan teman-temannya yang lain tentu hal tersebut membuat para Leslaroper bahagia menjelang sahur di malam hari ini ya dini hari menuju sahur yang tentunya bikin imun tambah naik apalagi Lesti dan Bilar nampak begitu bahagia bertemu dengan sahabat dan mentor utama mereka ya nih Ustadz Subki Al-Bukhari tuh lihat gimana mood kalian tentu seru sekali unggahan dari Rizky Wilar yang kemudian juga ia hapus dan unggahan dari sahabatnya Eko yang tentunya banyak diserbu komentar positif oleh para Les La Lover